Salam rahayu rahayu rahayu bersama saya ratu bidadari dukun kondangi Idola Sejuta umas jamasan malam satu suro siji suro di ketika malam siji suro banyak masyarakat kita khususnya orang jawa maupun nuswantara melakukan jamasan atau pencucian pusaka-pusakanya mulai dari kerisnya, tombaknya bahkan ageman-ageman dan piandel piandelnya bukan hanya pusaka saja yang dicuci tapi roko sukmo jiwanya pun juga dicuci juga dicamasi mungkin banyak teman-teman, sahabat Ratu Bidadari Yang tidak paham apakah jamasan rogo atau sukmo tersebut Kalau mungkin kalian ketahui selama ini Jamasan adalah mencuci pusaka Dengan air kembang Dan diasapi dengan asap kemenyan maupun dupa Namun untuk mencuci raga, rogo, atau submo, atau roh kita Karena di dalam raga kita ini ada sukma dan roh Atau rohani kita Cara mencucinya gimana Ataukah e, mandi kembang seperti halnya kita mencuci atau menjama si pusaka? Jawabannya benar sekali kita juga melakukan mandi kembang Mungkin bunga-bunga seperti bunga setaman atau tujuh rupa Atau bunga kerah macan Atau kembang telon Dan banget bahkan bunga-bunga yang lainnya juga Dan yang jelas bunga tersebut harus disisi dengan mantra-mantra dan bahkan doa-doa Jadi tidak asal-asal mandi bunga itu. Jadi yang harus dipahami Selain kita mencuci atau menjamasi pusaka Kita harus menjamasi diri kita Karena diri kita mungkin kotor Banyak energi-energi negatif Yang melekat atau masuk ke dalam diri kita Baik raga kita maupun kerohanian Sukma kita Dari situ kita cuci, kita jamasi, kita bersihkan dan kita sucikan sebagaimana seperti kita bayi yang baru lahir. Dan kalau bisa buat teman-teman, para sahabat Ratu Bedadari selain melakukan uh, apa? jamasan uh, pusaka, jamasan diri diusahakan kalian harus poso atau berpuasa. Dan lebih lengkap lagi ketika siji suro atau malam suro besoknya kalian puasa dan kalian harus melek. Tirakat melakukan tirakat melek. Jadi di malam siji suro kalian harus melek, melek dalam artian tidak tidur. Dan kalian harus melakukan ritual-ritual khusus entah uh, sesaji ataupun meditasi Maupun kalian melakukan jikir-jikir atau sesuai dengan keilmuan kebatinan kalian uh, Saya sambil rokokan biar uh, pembahasannya tidak tegang dan tetap santai jadi buat teman-teman ketika kalian memiliki pusaka bisa ya, kalian cepat carikan pusaka saya jadi biasanya kan menjamasi kan setahun sekali ya mungkin di pusaka kalian ada debu ada kotoran-kotoran bahkan energi negatif ini nanti disucikan atau dijamasi biar energi auranya kembali utuh atau kembali memancar kembali. Ya ibarat orang itu kan harus mandi. Ya kalau kamu sendiri sebagai manusia nggak pernah mandi kan kelihatan kotor, kelihatan kusam, kelihatan buluk. Sama seperti pusaka. Karena di dalam pusaka ini ada ioninya, ada energinya. Ada perewangannya, ada kodamnya, mereka juga minta dicamasi atau disucikan. Karena di dalam pusaka ini juga hidup, ada rohnya, sama seperti kalian. Bayangkan kalau kalian tidak mandi dalam satu, eh, dalam tujuh hari aja dah yang jelas kalian akan bau muka kalian akan kusam dan tidak berseri-seri lagi dan bahkan uh, kelihatan ya apa ya Kayak enaklah untuk dipandang ya mungkin caranya seperti apa kalau untuk menjamasi pusaka itu buat teman-teman sahabat Ratu Bidadari yang awam mungkin kalian bisa membeli uh, bunga setaman atau tujuh rupa tapi sebelumnya bilahnya ini harus dikum atau direndam dengan kelapa muda, kelapa hijau, usahakan kelapa hijau. Setelah itu kalian cuci dengan air bunga setaman. Setelah melakukan pencucian bunga setaman, baru kalian nanti asapi dengan dupa atau kemenyan. Dan kalian harus menggunakan mantra-mantra khusus Atau doa-doa khusus Biar uh, Energi magisnya aktif kembali Dan jangan lupa Kalian mendoakan para leluhur Dan mendoakan Yang jaga kalian sedulur papat limau pancer kakang kawah adi hari, -hari dan para gaib-gaib yang mendampingi kalian mungkin situ saja edukasi tentang jamasan pusaka atau jamasan diri jadi mencuci pusaka juga mencuci raga si manusia tersebut mungkin dari pembahasan saya bisa kalian pahami, bisa kalian cerna, dan di, jika kalian paham, kalian bisa melakukan atau mempraktekkan. Mungkin begitu saja. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel YouTube Ratu Bidadari TV. Salam dari saya, dukun kondang idola sejuta umat. Rahayu, rahayu, rahayu.